Ya, on pego sudah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 kemarin di kampung di pasih Pak, <sEst holeful> <universities> Nila <tuk> Ini <tuk> Aredol, aredol, aredol. Kami mengucapkan ribuan terima kasih terhadap saudara-saudara yang memberi sumbangan terhadap masjid kami ini Sehingga uh, kami telah dapat melaksanakan yaitu pengeceron telas masjid. Jadi terhadap yang memberi sumbangan kami mengucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyak Buka amal daripada saudara-saudara menjadi yaitu uh, jadi Alah, di kemudian hari ah, menjadi ya juamal bakti di kemudian hari sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh